cik-cik balik lagi bersama Otongpin hari ini kita akan mencoba mencari pola slot gacor hari ini ya seluruh khususnya pola slot gacor su, Olympus hari ini ya buat kalian semua hari ini kita akan berbagi slot gacor hari ini ya kita akan berburu pola-pola mantap di web 1200 hari ini kita bawa modal 87.000 kita coba mencari profit-profit money dengan 52 Rupiah Oh yang bertanya kita main di mana kita main di RTP 8000 bosku situs slot gacor tersolid sampe jaga dunia akhirat di sini WD berapapun pasti dibayar lunas bosku dan cuma di sini bosku satu-satunya situs yang menyediakan layanan sek RTP game gratis relief 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan rate game itu sendiri bosku jadi buat kalian semua, selalu saya ingatkan sebelum bermain selalu cek RTP game biar kalian tahu game itu lagi gacor atau enggak. Dan cuma di RTP 8000 kalian bisa tahu. RTP game release 24 jam per menit per detik, naik turun sesuai dengan rate game-nya itu sendiri pastinya. Jadi buat kalian semua, yuk langsung gaskin saja ke RTP 8000. Untuk link situsnya saya sematkan di tim komen ya, Bosku. Jadi buat kalian semua jangan ragu jangan bimbang mainnya cuma di arah pelamar ribu pastinya ya bosku. udah dapat scene, 5 lima scatter ya bosku back to game dulu ya. kita dapat 5-5 lima scatter nih. semoga kita dapat jp jp yang aneh yuk. biru dulu. oke kuning pecah nih. fix kuning pecah turun. Hm, mantap. sayang petirnya enggak ada. Petir. yuk merah jadi atas itu biru. Oh, tuh bukan ternyata bosku lumayan tambel tujuh yang masih bisa 12 kali lagi yuk kasih mantap-mantap bagus ush yuk ungu jadi atas gendang kasih petir mantap ungu jadi dulu kuning boleh nyusul itu kuning boleh aduh gendang kurang satu pemirsa tapi apa apa ngapa apa apa tenangkan pikiran kita cari profit-profit nunggu profit. kali 50 konek di dalam yuk lagi dong aduh itu tutup ungu, ungu mantap ungu pecah selur merah merah merah, aduh merah gak mau, tapi lumayan ya sur. kali 50 konek di dalam, uh, uh auto sempak sempak sional nih. Apakah ini pertanda makvino lempusakan setirnya datang ya bosku? Kita lihat dan saksikan bersama-sama. Kita nikmati dulu, nikmati dulu momen-momen sempak sempaknya ya bosku. Hmm. Uh, duh, duh duh kali 50 konek di dalam tuh gurih banget bos, bos. Yuk lagi dong, cincin boleh turun itu biru dulu yuk atas mahkota kasih petir lagi mantap dur tapi sayang seribu sayang petanya masih tipis-tipis di bawah seribu kaya yo, kasih dong masih sisa tujuh kali lagi nih kasihlah sejuta enggak masalah yuk hmm, kuning atas kuning petir TV biru hmm, ungu boleh sih ikut atuh atas cincin kasih petir lagi dong aduh merah kurang satu kuning kurang satu bilas kurang satu anjir kurang satu semua ternyata bosku nggak masalah enggak apa, apa, masih sisa 7 kali enam lagi lagi kita auto sembah-sembah terus nih kalau petir-petirnya konek nih bosku harus cari buat kalian semua ya bosku yang sehat jangan ragu hajar langsung di RTP 8000 itu slot gacor terus oleh sandor. jaga dunia akhirnya ya sendiri bosku kali 50 konek di dalam nih mantap-mantap cuma di RTP 8000 pastinya sekali 10 nggak konek anjir jelas kasih dong kasih dong aduh gendang pecah mantap gendang lagi 12.000 bosku lagi dong Biru-biru, biru biru bonekin biru, biru. dong birunya mantap, lur ijo-ijo, hijau hijau aduh, dua ratus dua puluh dua, dua dua, dua dua, dua dua, dua dua, dua dua, dua dua, dua, dua, gurih banget ya Allah kalau dapat kayak gini jadi buat kalian semua langsung gaskan saja ke RTP 8000 bosku 1,4 jv lumayan ya bosku ya bosku duduk-duduk duh, kita kelarin ini, spin ini dulu nanti kita coba combo kombo lagi ya. buat hari free spin, free spin. skater skater isi daging ini sih, derilisi daging selur main cuma di bet 1200 double change aktif uh dapat skater kali 50 connect waduh wow, mantap kali jp neo yuk atas kuning kasih petir aduh skater ternyata bosku jadi buat kalian semua yuk langsung gaskan saja ke RTP8000 untuk linknya saya taruh di pin komennya bosku yuk karena di RTP8000 satu satunya situs yang menyediakan layanan cek RTP game gratis relief 24 jam per menit per detik Naik turun sesuai dengan red game nya itu sendiri bosku Dan itu nggak ada di situs lain bosku Situs lain itu RTP nya cuma tempelan doang bosku Kalau di RTP 8000 Kalian reverse per menit per detik Itu naik turun sesuai dengan red game nya itu sendiri Jadi langsung Gaskan saja ke RTP 8000 bosku Untuk si link situsnya Saya taruh di pin komennya ya bosku Jangan ragu jangan bimbang Banyak cuma di RTP 8000 Pasti itu sloter tergantung tersolid sandera jaga dunia air ini kita udah spin-spin manja doang ini udah kita nikmati dulu ini tumben tumbennya nya lagi mengamuk ini bawa modal receh dikasih 1,4 kali 50 konek di dalam Uh mantap teman cocok cocok. kapan lagi bosku bisa kayak gitu hanya di rtp8000 pastinya aduh satu kali lagi itu harusnya di atas gelas itu cuma belum mau turun itu skater Ayah dong us kasih skater lagi dong sekali lagi gak masalah sebenarnya gatel pengen bui cuma enggak enggak dulu kita coba cari free frispin manisnya dulu ya bosku jadi buat kalian semua ya bosku ingat sebelum bermain cek RTP game dulu dan RTP game yang relax 24 jam itu cuma ada di RTP 8000 pasti Ya, untuk linknya saya taruh di pin komen ya bosku, link gacor ini bosku. Jangan buat kalian semua bisa dibantu like, komen, subscribe nya karena cuma diotong spin. Kalian bisa tahu pola slot gacor hari ini, slot gacor hari ini, pola slot gacor Olympus hari ini, slot gacor Olympus hari ini, info slot gacor hari ini. Semua yang berhubungan dengan slot gacor hari ini di opong skinter, serius bosku. biru dulu udah spin lagi nih, bosku. Yuk, semoga ada isi Yuk, buat tambahan-tambahan manis nih. Ayo dong, Ui, kasih ya manis-manis. uh biru dulu, mantap nih petirnya mana cok? Petirnya mana cok? Oh, belum mau petir temen hmm? Kali tiga, semua tapi nggak ada yang konek anjir, di kali 3 aja, gila sih. Pokoknya dulu konek boleh aduh hijau kurang satu ungu kurang satu juga nggak apa ya loriah ya. masih sisa 9 kali lagi biru-biru uh, dong hijau dong hijau-hijau kurang sangat wajir aja Hai dong uh kasih lagi kali kali sekarang kali 500 dong tadi kali 50 mantap nih sekarang tinggal kali 500-nya boleh konek ungu fix connect ungu fix connect mantap ya kuning boleh biru boleh tuh ternyata get. <tuk> nah, nanggung-nanggung gendang nanggung semuanya nanggung lho tapi nyamal salah ya masih sisa 8 kali lagi ya bos yuk yuk, yuk kasih dong bos kasih dong mm, kuning kurang biru kurang usuh uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, ayo lagi dong terhati tambahan boleh us. tambahan boleh satu lagi aduh sayang atas gelas bukan udah tambahkan fix tambahan seluruh main 20 spin nih mm atas gendang fix petir dong atas gelas mantap kuning boleh atas gendang boleh petir lagi Ush. Aduh enggak mau tapi lumayan nah, itu 5000 kali 1580.000 lah ya kita ya, dapat tambahan tambahan juga nih Aduh tuh mantap kali ya di ya. luarnya kali lima 50 konek di dalam ini dapat skater masih ada nyawa juga masih dikasih tambahan skater lagi hmm. kuning atas kuning fix petir mantap kali sudah 21 Oke tinggal tinggal kita cari petan-petan yang manis gitu loh us percaya nyampe 10.000 ribu, 14.000 kan mantap kali-kalinya tampilnya udah gede uh, fix ungu jadi nggak pakai lapang nggak pakai rem mantap hijau boleh nusul atau kuning boleh turun waduh kuning turun atas kuning kasih petir lagi nih fix nih kalau nggak merah sih biasanya merah dulu nggak papa hmm, nanggung merah kurang satu ajar tampil udah 29 ini kita belum ada petahan petahannya mantap lagi ayo laut sekali 50 nya konek lagi lah gila turut cincin kurang satu pemirsa set lagi dong turut mana nih petirnya nih petirnya mana nih Aduh gelasnya dulu dong gelas-gelas kaca gelas mantap lah mantap. petirnya Gak tahu seluruh Aku bingung, begirnya di mana ini? Aduh, sisa dua kali lagi aku kuning. bayar biru dulu 01 enggak mau juga. Ayo yuk, us us us us dikasih seginikah? Lumayan ya, seluruh tambahan 230.000 ya. Selur. kita kelarin spin ini kita langsung auto kabur saja. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa dibantu like, comment, subscribe-nya, dibantu share-share juga ya, seluruh ya. Salam jackpot semua. Terima kasih. Bye-bye.